Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Guru semua. Pada malam hari ini, saya akan berbagi tips tentang bagaimana atau langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk melakukan masa sanggah di kesempatan sanggah yang akan diberikan. Pada tanggal 17 sampai tanggal 19 besok Nah Bapak Ibu Sebelumnya kami mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu Yang sudah lolos di tahap 2 kemarin Namun yang bagi Bapak Ibu guru yang belum lulus Di tahap 2 kemarin tetap semangat Karena formasi guru honorer khususnya guru kelas dan guru olahraga di tahap tiga ini lebih banyak dibandingkan daripada guru-guru yang memiliki jardin oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman guru honorer untuk tetap semangat bersaing dan gunakan segala kekuatan diri yang bapak ibu miliki untuk selalu belajar Menggali prestasi Belajar dari soal-soal uh, yang ada di FR Agar Bapak Ibu kelak di 3 Bisa melampaui passing grade Baik Bapak Ibu, langsung saja Yang perlu Bapak Ibu lakukan Sebelum Bapak Ibu melakukan sanggah ini pertama Bapak Ibu harus pastikan dulu Benar-benar apa alasannya Sehingga Bapak Ibu ingin melakukan sanggah Karena jangan sampai nanti Sanggahan yang Bapak Ibu lakukan Ini akan menjadi sia-sia Bahkan membuang tenaga Bapak Ibu Jadi pertama yang harus Bapak Ibu persiapkan atau Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak Ibu melakukan sangga yaitu Bapak Ibu pastikan ketidaklolosan Bapak Ibu dikarenakan apa? Satu misal Bapak Ibu tidak lolos karena Bapak Ibu nilainya di bawah passing grade. Artinya tidak masuk dalam Passing grade kategori 1, 2, atau 3 Nah ini lebih baik Bapak Ibu Tidak usah melakukan sanggah Karena sanggahan Bapak Ibu Otomatis tidak akan dapat mempengaruhi hasil Yang dimiliki oleh Bapak Ibu Nah oleh karena itu Saya menyarankan Bagi Bapak Ibu yang nilainya belum passing grade Kemudian usianya Belum di atas 35 tahun Di tahun ini Artinya Tahun 2021 ini Usia Bapak Ibu harus 36 tahun Jika usia Bapak Ibu tiga, Usianya 35 tahun Dan baru berjalan Di tahun ini Di tahun 2021 ini Maka saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk tidak melakukan sanggah karena percuma nanti sanggahan Bapak Ibu akan tidak diakomodir oleh Panselnas dalam merubah keputusan Bapak Ibu jadi kami sarankan ketika Bapak Ibu usianya 35 berjalan di tahun ini maka saran saya tidak usah menyanggah Bapak Ibu lebih baik Bapak Ibu jadikan pengalaman di tahap satu dan tahap dua untuk selalu belajar untuk meningkatkan potensi atau meningkatkan kompetensi Bapak Ibu agar nanti di tahap tiga Bapak Ibu bisa lulus meraih passing grade kategori satu yaitu memperoleh nilai 320 ke atas atau jika Bapak Ibu sudah maksimal Minimal Bapak Ibu bisa masuk dalam kategori 3 Yaitu nilai Bapak Ibu Di atas uh, nilai Bapak Ibu 270 bagi guru kelas Dan 275 bagi guru PAI Nah, ini jika usia Bapak Ibu kurang dari 35 Nah, namun jika Bapak Ibu Nilainya sudah uh, di atas passing grade Baik passing grade kategori 1, 2, ataupun 3 Namun Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus Maka silakan Bapak Ibu untuk melakukan sanggah Yang akan dibuka pada tanggal 17-19 Artinya 18-19 itu nanti Bapak Ibu silakan menggunakan masa sanggah tersebut dan jika Bapak Ibu usianya sudah lebih dari 35 tahun artinya di tahun 2021 ini usia Bapak Ibu sudah 36 tahun tetapi Bapak Ibu tidak mendapatkan afirmasi usia maka Bapak Ibu juga boleh untuk melakukan sanggahan karena bisa jadi yang namanya sistem teknologi itu mengalami trouble, error nah oleh karena itu silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki usia di atas 35 artinya pada tahun ini usia Bapak Ibu 36 tahun jika Bapak Ibu tidak mendapatkan afirmasi usia maka silakan gunakan kesempatan untuk menyanggah agar Bapak Ibu bisa mendapatkan hak-haknya mendapatkan keadilan agar bapak ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai harapan bapak ibu di tahap dua ini demikian informasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wabilai taufik wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi Wa